Boleh tepuk tangan sekali lagi Buat kedua mempelai yang berbahagia ini Oke silahkan duduk Ya luar biasa Bapak di kampung ujung Terima kasih sudah hadir Untuk memenuhi undangan dari Kedua mempelai yang berbahagia ini Oke Bapak Ibu Saudara saudari yang terkasih Supaya acara kita diberkati oleh Tuhan dari awal pertengahan sampai nanti oleh karena itu kami mengajak Bapak Ibu semuanya untuk satu dalam doa. Saya minta kesediaan dari Yohanesik untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Biar Roh Kudus merestui acara kita dan memberkati acara kita dari awal pertengahan hingga kita pulang nanti dalam sukacita. Silakan commencing. Baik, Bapak Ibu hadirin, para undangan yang kami hormati. Terima kasih banyak atas waktu dan menghadiri acara resepsi sederhana dari saudara saya Om Johan bersama pasangannya Selamat berbahagia Untuk adik saya berdua Selamat malam bagi kita semua Pada kesempatan ini Pertama-tama saya mau mengajak Bapak Ibu untuk memuji dan memuliakan Nama Tuhan Yang seiman dengan Saya pribadi Saya mengajak Untuk bersama-sama Memuji dan memuliakan Nama Tuhan Terima kasih Tuhan Engkau telah menghimpun kami Di tempat ini Untuk bersyukur Atas rahmat yang telah engkau berikan Terhadap kedua mempelai Saudara saudari kami Om Yohan Kami mohon ya Tuhan Untuk campur tanganmu Terlebih khusus atas tempat Kami laksanakan upacara resepsi kami malam ini Semoga dengan kuasaran kendakmu Engkau boleh menyatukan kami di tempat ini Sesuai dengan apa yang kami harapkan Alah Bapak Dalam Surga Pada kesempatan ini pula Kami hendak menikmati makan malam Yang telah dipersiapkan oleh saudara-saudara kami Semoga dengan makanan ini Kami pun engkau boleh Memberikan kekuatan yang sesungguhnya untuk melepaskan jam malam kami terlebih khusus untuk keluarga yang berbahagia Bapak kami yang ada di surga di mulia datanglah ke kerajaanmu, carilah hendakmu di atas bumi seperti di alam Suga berilah kami di kepalanya hari ini dan ampuni kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kamu dan jangan masukkan kami dalam pencobaan tapi waskanakan kami dari yang Kemudian kepada bapa, putra dan roh kudus. Sekarang sekal sekal dalam nama bapa. ya terima kasih. Pertama-tama saya ingin Menyampaikan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan, atas campur tangan Tuhan, sehingga dalam pelaksanaan dari seluruh rangkaian acara kita, mulai dari gereja sampai di tempat ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dari tempat ini pula, ingin saya menyampaikan banyak terima kasih kepada beberapa lingkungan Ibuati yang sudah membabakan kor yang Sungguh luar biasa dan Seluruh para pihak yang Sudah mengambil bagian Dengan caranya masing-masing Sehingga dalam kelangsungan acara Tadi dapat berjalan dengan Lancar. Terima kasih Dari tempat Ini pula juga kami Menyampaikan terima kasih Atas keluarga Keluarga adik-adik saya Yang sudah Turut mengambil bagian dalam kelangsungan acara ini. Untuk tidak berpanjang waktu, kami juga mewakili keluarga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan kami, atas segala persiapan kami pada saat ini. Akhirnya, saya menyampaikan terima kasih. Ya, tangan yang meriah buat Om Sipri yang mewakili uh, kedua mempelai sebagai keluarga. Jadi, dari tempat ini juga saya mengucapkan selamat datang bagi Bapak-Ibu undangan yang baru hadir. Terima kasih sudah menjawab undangan dari kedua mempelai yang berbahagia pada malam hari ini. Kalau tadi sambutan yang mewakili keluarga besar, sekarang sambutan yang mewakili kita semua yang hadir yaitu yang mewakili Bapak Ibu undangan kepada omemat kami persilakan. <SILENCIO> Cek -cek. Ya. Beliau juga ini ketua lingkungan ya, ketua lingkungan MTG. Terima kasih Pak Bupati. <SILENCIO> yang berbahagia kedua mempelai Adik Johan dan Rila. Bapak mama saksi orang tua yang saya kasihi. Izinkan saya Bapak Ibu malam hari ini untuk mewakili Bapak Ibu undangan untuk sharing pengalaman hidup rumah tangga kepada kedua mempelai. Di sini masih ada yang lebih senior dari saya yang selayaknya untuk memberikan kedua Ya mungkin kalau petua sih Mungkin terlalu anu ya terlalu jauh Mungkin sering pengalaman hidup rumah tangga Itu yang saya alami Adik Yohanda dan adik Rila yang berbahagia Hidup perkawinan itu adalah berkat Hari ini pun kalian Saling percaya Bersangka baik Itu nanti hidup rumah tangga juga Tenang-tenang saja dalam perjalanan Dan yang terakhir itu adalah Saling pengertian Saling pengertian ini biasanya uh, selalu membanding-bandingkan orang rumah tangga lain, itu yang membuat jadi konflik. Ya, jadi saling pengertian itu saling menerima, apapun keadaannya. Nana Johan, Nuh harus terima seutuhnya, pun sebaliknya juga Ani Johan terima Adi itu seutuhnya. Jadi tidak ada yang perlu dibandingkan ke sana ke sini. Jadi itu harus perlu pengertian. Saya beberapa hari lalu ada yang mengatakan bukan di sini ya, luas halungnya sana ke Jadi kan tidak mungkin kan, seorang laki-laki itu menemukan melu luas anak. Ya, jadi ini kan kata-kata uh, yang apa namanya tidak ada pengertian dalam hidup rumah tangga. Jadi benih-benih kata-kata ini uh, tolong dipelihara. Adik-adik berdua empat hal itu yang menjadi fondasi dalam hidup rumah tangga. Kenapa saya bilang di awal tadi bahwa hidup rumah tangga itu gampang-gampang susah atau susah-susah gampang. Jadi adik Yohan dan adik Rila tentunya sampai tadi pun mendapat pemberkatan dari Romo karena adik berdua karena saling mengakui dan saling mencintai. Tentunya kalian ini hanya untuk melanjutkan hidup perkawinan yang selama ini sudah kalian. Jalan nih Cuma tolong kasih maju mereka, kayaknya mereka terlalu tegar. Ada oh ini Siap-siap. Yohan ya. ah? harus jujur, ya. Mm. Ya, siap-siap. Ya, tadi saya sudah bilang bahwa hidup rumah tangga itu harus jujur, ya. Yang pertama saya ingin menanyakan sesuatu ke Ridwan. Nggak, Dia bilang aku mencintaimu. Dalam pasal mengenai apa pasal manusia? <laughs> dalam bahasa dalam bahasa Manggarai, ya baik terima kasih saya pertanyaan cuma itu cuma lagi satu kalian tadi sudah mengikatkan janji pernikahan setia sampai mati cuma mau yang memisahkan betul? betul ada satu pertanyaan saya yang terakhir yang ini nanti mungkin ada yang berdua yang menjawab ini mungkin pertanyaan menggelitik, tapi ini sungguh-sungguh menantang Seandainya adik Johan selingkuh, apa yang adik gila buat? <tuk> pakai main, pakai main. Ini untuk pelajaran Pujita juga. <tuk> santai saja, santai saja. <tuk> Ay, coba pegang kaya. Coba ya. Coba tukang kaya. Coba Coba tukang kaya. Nuri Nurila tidak bisa menjawabnya Dia kan pakai perasaan Terima kasih Kak Diyohan Pertanyaan sama Yohan. Apa yang Anda lakukan? Terima kasih Pak Ali ya. <tuk dan tanya> Saya bukan Pak Ali loh Pak Eman <tuk dan tanya> Bapak Eman Terima kasih duduk ke sana oke okay, baik saya sedikit memberi satu kata masih hidup sudah hidup masih hidup ya. uh, dari pertama saya sudah bilang cinta, walaupun cinta itu uh, artinya satu, tapi cinta itu dari lubuk hati yang paling dalam, dalam bahkan kata-kata suci yang tidak bisa diganggu gugat oleh orang lain. Siapa? Tangan pribadi saya. Saya mencintai dia. Pertama mungkin dari uh, karakternya, Pak karakternya. Ya. Dah, ya. kegi bui buan. Oh. Saat dicintai, sangat mencintai kegi ibuan buan Dua Mana kepirme si bui buan? mencintai. Baik. Dia bilang apa yang dia lakukan, pasti dia mencintai saya. Ya, bertingkah lain-lain lagi, ya kan? Ya, baik Adi berdua Uh, dari kami sebagai orang tua di perantauan ini juga tidak banyak pesan kepada kalian berdua Silakan lanjut hidup perkalian Anda dan berserahlah kepada Tuhan Andalkan Tuhan segala-galanya akan menjadi baik Percaya itu Sekian, terima kasih Ya terima kasih banyak. Kalau memang, cip, cip. memang sambutan mewakili undangan yang kalau sudah berpengalaman ya seperti ini. Ya, jangan lupa itu kunci kuncinya tadi. Dan pertanyaan yang tadi, bagaimana kalau selingkuh? Ya kalau memang cinta, tidak mungkin ada perselingkuhan. Kalau sudah dilandasi dengan cinta yang tulus dan ikhlas, pasti tidak ada perselingkuhan. Amin semua bapak ibu. Jadi kita semua hadir di sini menyaksikan. Bagaimana perjalanan rumah tangga dari Yohan dan Rila ini ke depannya Ya bagaimana perjalanan kedua mempelai ini ke depannya Kita semua malam hari ini hadir Untuk menjadi saksi Dan memberikan doa kepada mereka Sehingga tidak ada tadi yang namanya Perselingkuhan dalam proses perjalanan rumah tangga mereka Bapak -Ibu. Baik Bapak Ibu dari tempat ini juga saya mengucapkan selamat datang bagi... Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Tri Tritunggal Maha Kudus Sekali lagi kami ucapkan selamat malam Kami mengucap syukur dan kasih Segala berkat dan rahmat yang tak putus-putusnya dan tak habis-habisnya Engkau limpahi kepada umatmu yang percaya kepadamu pada malam hari ini kami berhati bersama kedua pengantin, adik kami Yohan dan Arila yang telah mengikrarkan janji suci mereka di hadapan engkau pada hari ini. Dan sebagai ungkapan syukur dan penuh kehangatan, keluarga telah menyediakan santapan jasmani bagi kami. Namun sebelum kami mencicipi makanan ini, kami mohon curahan roh kudusmu atas makanan ini Agar makanan ini terberkati dan berguna bagi tubuh jasmani kami Juga menopang tubuh rohani kami Berkatilah keluarga yang telah menyediakan Kelimpahilah mereka dengan segala kelimpahan berkatmu Dan juga kebahagiaan dalam hidup ini. Semua ini kami puji namamu kini dan sepanjang segala abad Amin dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Si. Silakan mengajak Bapak Ibu undangan untuk ke meja bidangan. Oi, Siby Bilarga. Oi, Ini, Ya, uh, mohon maaf, bagi Bapak-Ibu undangan yang masih berada di luar area pertemahan, kami persilahkan untuk masuk. Ya, karena saya melihat banyak Bapak-Ibu undangan yang masih berada di luar pertemahan, kami persilahkan masuk. Dan saya ingin menjelaskan bahwa karena ini acara keluarga, jadi... Bapak-Ibu undangkan yang hadir silakan langsung aja Langsung-langsung kami balik tadi mau Ini Ini Ini Ini Then Point motivated at the Notre Dame City for Kier 동��os and Clyde Art Love somebody, I love you. Love malam hari ini, mari kita foto bersama karena kedua mempelai sudah dandan begitu cantik bagaikan princess pada malam hari ini. Yohan juga ya bagaikan raja pada malam hari ini. Oleh karena itu momen yang spesial ini Bapak-Ibu. Yang mau berfoto kami persilakan. Ayo lagu berikutnya.